Buset dah Ini kayaknya gue pakai tools nih Bukan pakai jam Beneran deh Gua Hello everyone Welcome back on watch Youtube channel Still with me Pio Well oh, this time In video kali ini Gue mau membahas jam Atau mereview jam tangan Bukan yang dari brand biasanya ya Yang sering gue bahas Tapi ini brand juga keren kok kalian udah tahu tentunya dan ini gue rekomendasiin juga sekaligus rekomendasi buat kalian-kalian yang suka jam tangan dengan diameter besar lumayan gede ya karena ini besar dan tebal so brand apa itu dan modelnya seperti apa stay tune oke okay. tada Oke, okay, seperti yang kalian lihat dari tag-nya aja, mungkin kalian udah ada yang tahu ya. Ini adalah Invicta Aviator GMT. Oke, okay. nah ini sebetulnya gue juga baru on hands. Nah, seperti yang kalian lihat di sini nih, nih tangan gue aja segini, dan ini jam diameternya segini. Berarti ini lumayan gede banget ya. Oke, okay, langsung gue bahas dulu ya. Oh ya, di sini juga ada grafirnya. Invicta Aviator ya, ini case-nya full stainless steel tapi talinya di sini leather ya, leather modelnya NATO. Hmm. Sebetulnya pilihan tepat sih karena NATO itu paling safety banget buat case yang lumayan berat dan besar kayak gini, ya. jadinya kalian lebih secure makanya. Oke, okay, langsung aja kita bahas ya. Invicta Aviator GMT ini Case-nya tadi yang udah gue bilang Stainless steel Band-nya juga tadi udah gue bilang Leather Dan diameternya ya Diameternya ini kurang lebih di 52 mm Jadi udah 5 cm lebih 2 mm ya kurang lebih Terus thickness-nya ini 2 cm ini Karena ini kacanya kayaknya juga agak cembung sedikit ya Tebel banget nih soalnya untuk thickness-nya ya Nah, look weightnya ini 26 mm, jadi biasanya standarnya 24, kayaknya kalian mesti cari yang 26 mm. Nah, untuk tulaknya sendiri, ini 6 cm ya, atau kurang lebih 63 mm. Nah, untuk glassnya sendiri, ini masih terbuat dari mineral crystal tapi dia cembung dan kalau dilihat modelnya sih kayaknya dia bener-bener kokoh dan mineral kristalnya bukan another mineral kristal ya nah kalau untuk movementnya sendiri ini dia quartz ya bukan japan quartz tapi swiss quartz kalibernya 515-24H ya dan water resistnya disini untuk water pressure-nya atau water resist-nya di sini 100 meter oke sekilas gue lihat jam ini mirip salah satu brand jam mewah yang gue suka ya mungkin kalian tahu Zenith kalau kalian tahu Zenith ini mengingatkan gua pada jam tangan itu sih emang gak segede ini ya Zenith Pilot tapi ini sebetulnya Aviator ini juga cocok sih buat kalian yang suka kemana-mana dan membutuhkan uh, fitur GMT kalian karena kalian dengan fitur GMT ini kan bisa tahu ya waktu di sini uh, jam berapa sama waktu di negara lain itu jam berapa itu kalian bisa uh, uh, gunain fitur itu buat yang suka traveling segala macem atau mungkin bahkan pilot tapi yang suka dengan fitur analog yang simple gini ini juga cocok buat kalian dan yang bikin gua suka adalah hmm ayah di chapteringnya ini ada indikator marker 24 hour ya terus di sini di dialnya di tengah bawah ini juga ada tulisan GMT nah, untuk di angka 3 ini ada Windows Date nah di sini juga ada jarum GMT yang bisa diatur secara independen ya jadi ini kalian tarik crownnya di posisi yang pertama ya nah, itu kalian putar ke atas itu buat ngatur tanggal tapi kalau ke bawah ini buat ngatur jarum GMT nya ya tapi di kalau ditarik full nah kalian setting jamnya ntar GMT nya juga ngikut so ini keren banget sih mungkin ada yang bilang kenapa kok quartz bukan automatic malah nah, buat gua sih nggak masalah ya karena buat gua gini automatic sama quartz itu bukan perkara bagus mana gua rasa uh, Invicta Aviator ini Uh, memilih quartz juga pasti ada alasannya ya karena menurut gua quartz itu durability nya lebih oke okay. jadi dia kalau kena guncangan yang ekstrim atau segala macem itu untuk di movement nya lebih uh, reliable ya dibanding automatic walaupun sebetulnya automatic zaman sekarang pun juga udah ada parashock udah ada daya shock and anything ya yang buat durability nya lebih bagus tapi tetap kalau dibandingin sama quartz ya durabilitynya pasti beda gitu dan lagi pula kalau quartz itu udah pasti e, ketepatan waktunya lebih oke okay dibanding automatic yang ada plus minus per daynya ya so buat gua ini nggak masalah kalau dia ini adalah quartz tetap keren tetap delivered kegunaannya markernya juga kebaca jelas karena jam ini gede juga rasanya juga puas banget melihatnya nah yang di sini ini adalah gold brush gold brush dengan blue dial juga ya nah yang satu lagi ini case nya gold brush juga gold brush finishing tapi gold brush ya warnanya tapi dialnya black so buat kalian yang suka jam gede dan gak mempermasalahkan itu quartz atau automatic dengan fitur GMT menurut gua ini keren banget sih jam pilot kayak gini so gimana tadi Invicta yang udah gua bahas keren kan gede juga tapi modelnya juga oke okay. simple gampang dibaca GMT ada date juga jadi kayaknya untuk jam analog seperti ini udah lumayan ya fiturnya terus Jam tangannya tipenya quartz, juga jadi durability-nya juga jaminan puas gitu ngeliat dialnya yang gede. Ya, so kalau kalian yang mau berburu jam kayak gitu kebetulan suka, dan lagi berburu ini salah satu yang gue rekomendasiin dengan harganya yang mungkin juga nggak terlalu nguras kantong sih, ya. So, langsung aja bisa langsung ke website kita Atau mungkin ke aplikasi kita buat berburu Invicta ini And buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Yang udah jadi subscriber Gue ingetin lagi jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita Dan surprise-surprise dari kita Oke? Okay? I think that's all folks and see you on the next review. See you on the next video. Ya yani. ne?